Menindaklanjuti lanjuti perintah Kapolres Meraja Utara (KPP Egosuroso ESI) Satuan Reskrim Polres Meraja Utara melaksanakan patroli berskala besar untuk mengantisipasi kegiatan judi sembong ayam tindak pidana lainnya di wilayah hukum Polres Meraja Utara. Persone Satuan Reskrim Polres Toraja Utara Yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP Eli Kendek Mendatangi lokasi-lokasi yang diduga Sebagai tempat kegiatan judi sabung ayam Di Toraja Utara Dengan istilah selamat pagi dan selamat sore Kapolres Toraja Utara AKP Ego Suroswasita menyampaikan bahwa kegiatan ini akan terus dilaksanakan sampai judi sambung ayam dapat diminimalisasi perkembangannya di wilayah kabupaten Toraja Utara. Kemungkinan besar akan melibatkan fungsi-fungsi lain seperti sat samata dan briwok untuk perkuatan dalam pelaksanaan kegiatan patroli maupun tindakan penegakan hukum